ra oh. Ace mit um, amis ya. tuh ini enak nggak terlalu amis creamy okay. Jahatori mandi mandi dikali, menanam padi Bayar dulu guys, jangan lupa bayar isi bensin ya, main, main, main dulu juga, ini, ini gerbang, sini, gerbang gitu. oh, iya kompleknya Gerbang menuju gedung hmm. acara oh, Belum di... di nah, itu tuh, iya masih di portal kan, kita kan subuh-subuh banget jam hmm. 4, jam 3 tapi suka pada masih di portal gitu, kan jadi ya? kita nungguin jadi, kalau masalah. di pinggir jalan. Jadi, kalau misalkan, jadi kalau misalkan dia udah buru, dia buru-buru, terus nyuruh kita buru-buru, jalan, jalan atau gimana ya. Kita nunggu gini jalan. di jalan karena masih ditutup. Kita juga, sebelah sebelah juga sebelah sebelah sebelah beres -beres, belum beres-beres, belum disiap-siapin apa yang mau dipakai. Jalan kita begini. belum siapin. Oh, ruangannya juga kita nggak tahu, kadang-kadang belum, belum siap, belum siap belum dia di apa-apain, jadi kan kita jadi itu butuh waktu ya, jadi ya, hamat. ya gitu deh, walaupun kita udah berangkat pagi-pagi buta, subuh-subuh banget ya kalau emang gara-gara kayak gini-gini-gini gitu bisa siangan, bisa jadinya kesiangan siangan, tapi bukan. Kalau misalkan nggak, kalau misalkan oh, ada yang nanya nih uh, enaknya apa enggak eh, kayaknya enak ya jadi tukang rias Apa bilang? Ya enak sih kalau kita kerja berdasarkan hobi ya karena hobi ya pahit-pahit juga dienak-enakin. <tuk> ya namanya kerjaan pasti ada aja. Yang pinjam ya nih? ya ini maaf banget. <tuk> ini kita lagi mau satu lagi ini meja satu lagi. Nah, ini pagar ayu. Coba merem, lek, <laughs> Ini juga nih pagar ayu nih. Bukan mama. Nah, Kedepat. coba. Lebih sini sini madu maju ke depan. Coba merem. Lang ya, seksi repot pada hari ini. Tomoto Tomoto kan. Foto foto dulu ya. Foto foto dulu desa. yang makan makan alhamdulillah dapat ya dapat bolu dapat dapet... mau mamam mamam tuapin aku tuapin aku dong mamam tuapin tuapin dia lapar, tapi dia malu masih hmm. nggak mau? Aura, Aura, aura. aura. Oh. aku nggak Bu. Makan, Bu. Apa? Aku udah dapat kok. Ayah. Baju. Namanya kerja sama tim kita sering banget kayak gitu. Ini ini ring light kita tapi kita selalu nggak bawa kaki. Jadi ya begitu dah nasibnya. <laughs> kita udah selesai make up. Tadi buru-buru soalnya udah ada kegiatan. Ya Jadi... gara-gara portal Portalnya masih ditutup. Portal combat, portal combat, banyak portal guys. Jadinya, tadi Jadi di buru Tapi ya. alhamdulillah disuruh siap jam delapan setelah makan Setengah ya, delapan udah selesai. Ada waktu syuting-syutingan dia dan ya Udah, udah, udah beres. Maaf ya. Tempat saya sudah bersih, sudah bersih. Kkp udah bersih, udah rapi-rapi. Ini kita tinggal nunggu aja sampai ganti baju kedua. Sekarang lokasi kita ada di, di oh iya punya jenggotnya. di Tomang, gedung Sasana, Sasana Tinju gedung ya. sasana apa gitu. Karena hari Sekarang hari ini ya, ya. minggu tanggal ya. 3 Februari. Dan ini ya. mana tahu ya. di uploadnya tanggal berapa. Hari ini kita pakai dua baju aja buat <laughs> Jadi oh, ada sesi keduanya oh, oh. ya untuk oh, ininya. untuk bajunya eh untuk ganti baju keduanya dua dua. nanti ditunggu gitu. terus ya. Ya, jangan, jangan lupa subscribe, subscribe. subscribe. subscribe. Minusin. Aduh, aduh gila ini mirip banget sih. lagi, dia sedang waiting waiting. Biar biar literally literally yeah we kita santai ini <laughs> <laughs> ya, apa sih <laughs> <laughs> kalau dia mijit dia kan jarinya tulang semua jadi kalau mijit tuh agak-agak tajam kita ngomong kalau lagi bareng barengan aja sih oh iya kita ngomong kalau di Tapi kalau lagi nggak barengan ya doain aja lah biar bisa ngobrol-ngobrol biar kameranya yang kecil ini bisa ada tiga biji ya iya Oh, guys. kita marahin mulu orang-orang yang mau masuk sepatunya jangan reka, pakai sepatu. soalnya kita sholat kan nanti ini kan udah di karpet, kan udah di karpet. <coughs> <coughs> mama mulai emosi <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Ayo, guys. Terus ya guys ada ide-ide yang -ide, ide mau video apa gitu ya Ya di masukan Ada apa yang perlu dibenerin Yang perlu di Tambah atau dikurangi Lantian cowoknya mau minta pakain kain Bawa-bawa ini Buat retouch Jadi Aku mau Sama ke Meti harus jalan dulu ke kelurahan Untuk makain. Untuk pakaiin apa kain pengantin laki-laki kalau -laki. katanya nggak bisa makain eh nggak bisa makas sendiri itu dia tuh terus ini mau dibedakin nggak ya Gue udah bobo gini lo malu loh ini <tuk> <Mami> bagus <bakal> kakinya terus <tuk> <Sikasnya> jajanan. Jajanan box. Jajanan. karpet kita buat sendiri. Mau bawa mau kita. Mem ya kita. Mau tidak? Oke, sampai udah ada sih. Enggak kan gua udah pakai sholat Mi pa. Kost kakinya berotot. Jam Jam berapa guys? Sekarang jam Jam 10 Jam 10 Kita lagi nungguin penganten Belum selesai akar Ini mau makeup ibu mertua karena akadnya sudah udah rapi kayak tinggal penutupan-penutupan baca gitu. terus mau ada acara sumkeman resepsinya jam 11, gak tahu deh ini jam 10 pokoknya ini ibu mertuanya mau didandanin dulu sambil nungguin pengantin like. siapa yang suka main game? ini, ini bikin nafsu makan Hari ini ya pin yang mau dipakai. Jadi dia request pakai full work crown hari ini. Bunga-bunga, kembang-kembang gitu. Terus ini diberesin dulu apa yang udah um, akan dipakai ya. Yang yang di dibawain. Oh Tuh itu Langsung pori-pori lidahnya kebuka dengan lebar Itulah teori seorang Mifa. Kan kalau kumit Pori-porinya kebuka Kalau lidahnya Jadi pori-porinya kebuka Jadi gue jerawatan Gara-gara gue suka makan panas Jadi pori-pori gue di seluruh tubuh gue Langsung terbuka gitu Terima kasih. Bu beli jamunya bu duduknya ruangan riasnya cuma satu jadi, ini kita lagi keluar dulu semua di dalam lagi ada yang ganti baju jadi kita semuanya keluar dulu. kali biar dia film Oke Nungguin ya? Nungguin bawa-bawaan Gue juga nungguin deh aku juga nungguin deh, bu kita sama-sama nunggu ya Aku sudah bawa ring lightnya secara sempilita Sedang nunggu Itu dia A Jadi Karena kan Kita mau jalan-jalan dulu Sambil nunggu Jadinya oh, Barang-barangnya nih Kalau misalkan baju kedua gini Ini barang-barang yang udah Kayaknya nggak Dia kan dua baju doang nih Ini yang udah gak dipakai Kita masukin ke Keper semua terus sisanya ada satu tas lagi, tas, satu, tas, satu tas gede Itu isinya untuk baju kotor Jadi kita tinggal ngambil baju kotornya sama Ngambil si arus seharusnya Kebetulan ini kan dekat rumah Caranya juga dua baju Jadi kita tungguin, kita tungguinnya Tapi nggak, kita nggak pulang dulu, kita jalan-jalan dulu Pucilanya nanti jam 5 kita datang ke sini lagi Untuk ngambil baju kotornya dia Gitu guys Iya mereka datang, bawa satu koper lagi ini tuh cover makeup juga, guys. Wonder Woman. Ya masuk yuk Panas. Ada tas gue di depan. Mana macet kan kalau harus balik lagi Nih jam, jam, jam Aduh. Sudah <laughs> sampai. Kita mau jalan-jalan karena kita nggak pernah jalan-jalan hari Minggu. <laughs> Baru ke Jadi ini ada kesempatan. Jalan-jalan deh. Weekend deh, pame deh, <laughs> rasain deh. Ya, Neng lebih ya. enak ke mall tuh lebih enak weekday. Lebih enak kita biasanya ke weekdays. Rasanya Cuman juga. ya pengen aja gitu. Ya nggak bu, mohon mohon mohon. Ih oh, nggak usah, aku mau salat dulu. Iya, dadah. udah gitu doang kita cuma pengen diperiksa sama Pak Satuan doang, habis itu pulang lagi Sedih Anak Enak Nora mah begitu anak Nora Kagak gak kelihatan kak Saya aku kalau ke TA, aku, aku parkirnya seberang. Iya tau yang bawa <laughs> ke Ya gue bis, gue, gue, gue, gue gak bisa parkir malah aku Dia bawa, bentang, gue bawanya ya, kereta Sampai, udah sampai, udah sampe, udah sampe udah Kita mau Gitu, Aka lip sambil jalan, itulah keahlian kameti. Itu namanya bakat ter, bakat tersembunyi. Aka sambil jalan. Iya emang kotor. Berani kotor itu baik. <tuk> <tuk> Omg. Oh, Yo. Nggak yang... tahu. Duh, gua kayaknya udah lama banget nggak pernah kesini.